Ini ini ya, kemarin kita belajar tentang uang. Ya, tentang uang, how much is it? Berapa? Berapa banyak? Nah, kemarin kita berhitung dengan uang. Nah, sekarang ini ya, kita materi selanjutnya. Materi yang baru ini kita bicara tentang ini, apa sakit? Kita bicara tentang sakit sebelum kita bicara ini. Kita akan belajar dulu tentang bagian ini, apa bagian tubuh? Ya. Bagian tubuh. Benar ya. Ini ada Raihana sudah ada Sanja, eh Nara. Oke, ada 3 ya. sebentar ya? Oke, teman-teman ya. Sekarang kita belajar kosakata kata ya. Nah, kita akan belajar tentang tubuh manusia, organ tubuh manusia, kebagian-bagian tubuh. Ya. Sanja, halo? Sanja? Sanja, halo? Saraihana, halo? Oke ya. Oke ya, sebentar ya. Nah hari ini kita belajar ini apa? Oke hari ini kita belajar ini ya. Oke dengarkan saja kalau nggak bisa online, kalau bisa online tolong dijawab ya. Nah, kita akan belajar tentang body part. Body part, what does it mean, body part? Ada yang tahu? Body parts itu artinya apa? Body parts. Body parts itu artinya bagian tubuh ya, bagian tubuh. Itu dari kata body. Body itu apa? Tu, tubuh. Part itu bagian. Jadi bagian-bagian tubuh ya. Body parts Okay. Nahra, tolong diemit ya, suaranya nggak kedenger. Suaranya sampai sini. Nah, body part itu artinya bagian tubuh, ya. Jadi di sini kita akan belajar bagian tubuh. Nah, pertama ini ya, kita mulai dari ini. Nah, ini bagian tubuh secara utuh, ya. Secara utuh, ya, dari kepala sampai kaki. Nah, coba kita belajar, ya. Kepala itu bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Head. Oke, head. Heat. Ya, bukan, hit ya, head. Head. Head. Hai. head. Head. Coba, coba Raihana tirukan saya? Head. Head. Ya, kalau hit itu artinya kepanasan, itu hit. Ya. Ini head, ya. Head. Ini kepala, nah. Kalau badan itu namanya uh, torso. Coba. torso ini tidak ada tulisannya torso itu bagian badan badan itu torso torso bagian apa dada tangan sampai sampai apa sampai ini sampai apa sampai ini sampai perut itu namanya torso ya okay. oke okay, selanjutnya uh, Kemudian ini nara ya nara uh, uh, ininya jangan dimainin nara uh, apa uh, ininya? Tadi tahu-tahu kepencet Mister. Kepencet ya oke okay. uh, jadi nggak kelihatan ya? Ini ada abdomen uh, kita terus kaki uh, kaki itu bagian uh, kaki kaki dan lengan itu disebut bahasa Inggrisnya ini limbs, limbs teman-teman halo. Sanja bisa diikuti limbs, bisa diikuti limbs, limbs, nah. good limbs. Raihana coba diikuti limbs. Nah, limbs itu kaki dan tangan ya, kaki dan tangan. Jadi kaki dan tangan. Jadi tangan dua ini sama kaki dua ini disebut limbs. Itu ya itu. Jadinya, ya kaki dan tangan gitu Bahasa Indonesia nya nggak ada apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu enggak ada. Bahasa Inggrisnya itu limbs. itu kaki dan tangan. Uh, terus nah, tak belajar ke ininya yang mulai agak ke dalam ya. Kalau rambut bahasa Inggrisnya? Hai. Rambut. Hair. Bukan hair tapi hair. Hair. Hair. Coba tirukan saya Raihana, hair. Hair. Good. Uh, Sanja ya Mister coba tirukan saya bahasa Inggrisnya rambut tadi apa hair hair oke okay, bagus ya coba Nara bahasa Inggrisnya rambut apa apa Mister? hair bahasa Inggrisnya hair hair hair, Good, hair ya itu bahasa Inggrisnya ini okay. nah, itu bahasa Inggrisnya ini apa artinya Uh, rambut. Nah sekarang uh, kalau kita ini kalau mata bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? I. I bagus ya. I itu mata ya. Kalau hidung bahasa Inggrisnya? Nose. Nose. Ya bukan nos tapi nose. Oke coba tirukan saya Raihana. Nose. Nose. Oke Sanja. Nose, ya, nose ya. jadi S-nya berat, jadi hampir kayak Z, Nose. Ya. Coba tirukan lagi, Rayana. Nose, Nose. Uh, S-nya berat ya, Nose, jadi kayak Nose, kayak Z, Nose. Coba lagi. Nose, Oke. Nose. Oke, Sanja. Ya, Mister. Uh, coba tirukan, uh, hijung tadi apa bahasa Inggrisnya? Nouse. Nose, ya. Nose. Nose. Nggak pakai A. Nose. Langsung itu aja. Coba. Nose. Good. Nose. ya yeah, Bagus. Uh, ini uh, Nara coba. Nose. nose. Nose. Nose. Nose. Nose. Nose. Nose. Nose. Nose. Nose. Good, ya bagus, ya oke. Okay. Nah, sekarang kalau mulut bahasa Inggrisnya bagaimana? Maut. Maut, ya ini pakai a ya. Tadi tadi yang nos tadi nggak pakai a, sekarang uh, kalau maut uh, maut mulut itu pakai a. Maut. Coba, Raihana. Maut. Maut, pakai a. Maut. Au. M maut eh mau mau ma mau mau mau ma pakai TH di belakang maut-maut ma oke okay, good ya Sanja maut oke okay, good bagus Sanja Oke okay, selanjutnya uh, Nara yes. Coba? Yes. bahasa Inggrisnya mulut apa Mulut maut, ya, maut, ya, maut, maut, maut, mat maut, ya sebentar ya ya sebentar ya sebentar ya terus kemudian kita lari lari ke bawah lari ke bawah lari ke bawah yaitu ke badan. Nah, ini badan dulu ya. Tadi sudah, sebentar. Sebentar ya, Mas Perti tinggal sebentar. Ya, uh, Mas Perti itu dulu sebentar. Kita lanjut lagi ya. Kalau dada, dada itu bahasa Inggrisnya chest, chest. Oke, Raihana tirukan Mas Bakti, chest, chest. Oke, chest. chest, itu artinya dada ya, chest, chest. Ada tehnya belakang ya, chest, chest. Oke, good. Uh, ini Sanza coba, chest. Oke, chest bagus ya, Nahra. Hello, Mister. Iya, bahasa Inggrisnya apa? Test. Oke, okay, good. Ya, bagus ya. Test. Oke, okay, selanjutnya. Nah, kalau ini tangan, ya, eh, tangan yang ini yang bagian siku ke sini, ya. Coba lihat ya. Coba lihat Mas Batu ya. Bagian siku ke sini, ya. Ini disebut sebagai arm. Arm itu maksudnya lengan. Jadi, lengan itu dari siku. Siku kalian ke ini pundak itu disebut lengan. Itu bahasa Inggrisnya arm. Coba tirukan Mas Bakti arm. Halo, halo. Oke, okay, Raihana dulu dong. Raihana arm. arm. Oke, okay, Fatan bisa. Oke, okay. Raihana coba arm. Oke, okay, good. arm ya, Sanja. Um. Oke okay, arm ya ada M nya ya jangan lupa ya arm arm di belakang ya arm oke okay, selanjutnya nah pundak ya pundak itu bahasa Inggrisnya apa ini shoulder ada yang bisa jangan malu-malu dong shoulder oke baru shoulder. Okay, shoulder ya shoulder itu artinya pun. pundak nah. nah ada perut Nah, perut itu bahasa Inggrisnya selain stomach ya ada stomach pakainya abdomen ya coba tirukan Mas Bakti abdomen abdomen oke okay, abdomen abdomen itu perut abdomen. ya perut ya ini saya tidak akan jelaskan semua ini yang penting-penting aja nah ini eh, yang ini ping, ping pinggul itu hip ya hip Coba tirukan hip. Hip. Nah, hip itu apa? Ping. Pinggang. Pinggang. Pinggang atau pinggul ya? Pinggang atau pinggul, ya. Kalau ini navel. Navel itu ini apa? Uh, pusar. Kalian punya pusar kan ya? Punya pusar kan? ya? Punya-punya. Punya ya? Punya. Itu. Bahasa, hmm. nah, itu bahasa Inggrisnya navel. Navel. Nah, ya, itu pusar ya. Oke. Okay. Selanjutnya, ini siapa ya? Oke, okay. ah. Uh, yang ini pergelangan itu bahasa Inggrisnya pergelangan tangan itu wrist. Yeah, wrist. Coba tudukan Mas tadi. Wrist. Wrist. Coba tudukan? Wrist. Wrist ris, okay, oke ada w-nya di depan ya, ris, coba ada w-nya di depan, ris, ris, nah ris, jadi bukan ris, kalau ris itu w-nya hilang berarti ya, w-nya dibaca, ris, nah. oke okay, uh, bagus, nah hand itu tangan, hand, ya, coba diterukan, hand, hand, hand. Hand, hand, pakai, pakai hand, hand ya belakang ya, hand, hands, pakai, pakai, ya, pakai cuy ya, belakang ya, pakai cuy, hand, hand oke, okay, good hand, jadi ada D-nya belakang ya. Nah, bedanya apa? Nah, tadi sudah ini ya, bedanya arm sama hand apa? Bedanya hand sama arm apa? Kalau arm dengan, ya. Kalau oh. hand, tangan. Tangan, ya. Jadi intinya kalau arm itu dari sikut-sikut kalian. <laughs> <laughs> uh, Fatan nggak perlu nggak perlu on dulu ya. Suara di belakangnya ini apa? kencang sekali mengganggu ini, ya. Fatan nggak perlu nggak perlu ini nggak apa-apa, ya. Nggak perlu jawab nggak apa-apa. Oke, okay. kalau lengan itu sikut ke atas. Ya, dari sikut ke atas, nah, dari sikut ke atas, jadi sikut kalian itu ke atas sampai pundak, itu namanya arm, ya. Tapi kalau tangan itu ini apa yang pergelangan tangan, yang itu loh, bukan pergelangan tangan, maaf, e, tangan kalian, ya. jadi apa yang yang ada jarinya itu ya, itu disebutnya hand. Ya. Jadi bedanya di situ, jadi hand itu bukan bukan dari ini ya, dari apa, bukan dari lengan bukan mah bukan maksudnya bukan dari pundak hand itu dari sikut aja sikut ke bawah itu disebut hand ya. oke nah sekarang ini yang penting aja nah kalau wrist ya kalau wrist tadi adalah apa pergelangan pergelangan apa pergelangan apa pergelangan tang pergelangan tangan pergelangan tangan, pergelangan tangan. itu itu bahasa Inggrisnya ini ya apa ya uh, bahasa Inggrisnya uh, risk Nah sekarang kita belajar yang kaki. Nah kalau kaki ini agak agak gampang. Coba ditirukan ini tight. height coba height apa itu height artinya pa, paha height coba tirukan Mas Bakti uh, Raihana height Hai, hai, hai, hai, hai, hai, itu artinya paha. Kalau ini, kalau, kalau nih, ini bacanya gimana nih ya? Nih hmm. itu artinya lutut ya. Coba Sansa. Ni. nih, nah, nih, nih, ya bacanya nih tulisannya k n e e. Tapi tanya hilang kalau ada n itu hilang dibacanya nih. Oke, sekarang ada e, ini apa? Calf, calf ya, adik-adik. Calf -adik, itu ini ya, apa bagian depan? Ini apa? Betis, betis ya, betis kaki. Jadi yang depan ini loh, yang di bawah tempurung lutut kita kan ada ini yang agak keras tuh, ada tulangnya tuh. Nah itu disebutnya calf. Ya, kalf itu itu tulang ini, tulang betis. Calf, ya. ah. bacanya oke okay, ya? Oke, okay, bagus, Pak Oke, okay, lanjut ya. Oke, okay, nah sekarang ini ini ada foot, nah, foot ya. itu kaki ya. Jadi kaki dari dari tumit ya, dari tumit ke kaki telapak kaki itu disebut apa? Foot ya. Apa? Foot. Coba tidukan Mas Bakti, foot. Foot. Oke, okay, food ya, itu artinya dari tumit ke telapak ke kaki. Nah, ini ada ankle, ankle itu tumit, ya. Itu ankle bahasa Inggrisnya ya. Nah, bedanya, nah sekarang ada leg, ya, leg ini ada leg ya, yang lihat Mas Bakti ya, yang kursornya Mas Bakti. perhatikan. ini ada leg sama food. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu artinya sama-sama kaki. Bedanya, kalau dalam bahasa Inggris, kalau food itu pergelangan kaki uh, ya bukan pergelangan ya pergelangan kaki bahasa Inggrisnya ya foot bahasa nya foot ya dari dari tumit ke ba, ke bawah tapi kalau leg like, itu dari sini dari pangkal paha sampai tumit ya, jadi kaki ya, ini bahasa Inggrisnya leg like. ya coba tirukan Mas Bakti leg like. leg like. oke okay, good ya jadi bedanya di situ ya jangan bingung ya kalau ada foot itu berarti pergelangan kaki kaki jadi dari tumit sampai telapak kaki itu bahasa Inggrisnya food tapi kalau lag itu dari pangkal paha sampai tu, tumit gitu ya jadi jangan kaget loh kok bahasa Inggrisnya kaki semua gitu. kalau bahasa Indonesia memang kaki diterjemahkannya gitu, tapi kalau bahasa Inggris itu beda yang dari sini ya dari pangkal kaki eh, pangkal paha sampai sampai tumit itu disebutnya apa apa disebutnya Leg, foot, leg, ya. Tapi kalau dari tumit ke bawah, disebutnya apa? Leg. Food, Oke ya. Oke. Okay, ya. okay, uh, nah seperti itu ya. Uh, sekarang ini ada lagi, ada toes. Coba ditudukan Mas Bakti. Toes. Toes. Toes. toes. Bukan. Toes. Bukan toes gitu ya. Jadi langsung satu satu harokat saja. Sekali ucap. Toes tos. Ah, tos. Toes itu artinya jari kaki ya. Jari kaki itu tos ya. jari e, ini ya, dari dari jempol, jempol kaki sampai ini, sampai apa e, ini jari jari kecil ya. e, Itu ini apa? Bilangnya tos. Itu apa? Jari kaki ya. Nah, ini ya. Coba sekarang ini nggak apa-apa lihat ini ya. Saya tanya ya. Saya tanya dari mulai ini dari mulai fatan, oke okay. bahasa Inggrisnya dada apa fatan? lihat nggak papa, lihat ininya. dada uhum. sound apa dada? ini ya ini loh yang di mas Bakti tadi loh yang ini loh hands chest ya chest chest oke chest oke bagus fatan oke okay selanjutnya nara bahasa inggrisnya kepala apa nara head ya bagus ya head oke uh, selanjutnya uh, ini apa uh, Raihana? bahasa inggrisnya perut apa abdomen oke abdomen ya abdomen itu abdomen. perut ya Perut bagian perut depan, itu abdomen. Ya, jadi kalau e, apa e, perut itu nanti ada stomat sama abdomen, tapi yang di sini pakainya abdomen. Ya, coba saya, saya, saya, saya tulis ya. Ini stomach. stomach itu juga perut, sama ya. Abdomen sama stomach itu sama. Ya, sama kayak satunya bilangnya, apa satunya bilangnya, apa jidat satunya bilangnya ini apa uh, apa ada ada jidat apa ini yang jidat ya uh, uh, kalau orang jawa itu bilangnya batok gitu. jadi jidat sama batok itu cuma beda bahasa kok satunya inggris satunya amerika ya uh, oke okay, selanjutnya uh, rayhana tadi sudah Sanja ya mister bahasa inggrisnya pergelangan tangan apa WRIS wris, risk, risk, uh, risk, risk, WRIS, risk, risk, risk, risk, risk, risk, ya. risk, ya. risk, ya. lagi ya. Dari mulai fatan lagi risk, risk, risk, risk, risk, Bahasa Inggrisnya mulut apa? risk, risk, risk, risk, risk, mouth, mouth. Ah, mouth ya Ingat, risk, risk, ya kemarin sudah diajarkan ya. Kalau dia ada risk, risk, risk, risk, risk, ini kan ada, tadi ada ini ya, nah, ada OU ya, tengahnya berarti apa? O, OU kan, berarti dibacanya A, U, maut. Maut. Ya. Oke ya. Terus eh, lanjutnya ini, eh, apa itu, eh, Patan tadi sudah, Raihana? Iya, Mister bahasa Inggrisnya uh, bahasa Inggrisnya paha apa tight good tight bagus pintar selanjutnya uh, Sanja ya yeah, Mister nah, oke okay. bahasa Inggrisnya uh, kaki apa kaki kaki ini apa pergelangan kaki foot, hmm, pergelangan kaki berarti dari dari pangkal bahas ah, iya, bukan, uh, iya, oh iya ini ya berarti ya benar-benar, benar, foot ya, foot ya, berarti pergelangan kaki, uh, kaki itu maksudnya dari apa dari dari tumit ke ke ini apa ke uh, apa itu ke telapak kaki itu disebutnya foot, gitu ya, oke okay, bagus ya. Oke, okay, uh, nahara satu lagi nara uh, bahasa Inggrisnya tangan apa? Tangan. Oke. Arm. Arm. Ya, Oke. Okay. Nara uh, ini ya, apa suaranya ini? Mungkin di dekat kipas jadi suaranya ini atau di dekat ini suaranya tuh apa? berdesis ya. Oke, lanjut ya nah ini tadi yang sama ya kalau tadi dari ini kalau ini kalau dari, kalau tadi dari, dari depan nah sekarang ini dari dari samping ya ini sama dari samping nah. nah sekarang kita fokus ke kepala ya tadi kita badan secara ini nah sekarang kita fokus ke kepala nah di, di kepala itu kan ada ini ya ada banyak Bagian kepala ya, ada mulai pakai, ada jidat, ada ini, ada mulut, ada pipi, ada apa itu, ada ada hidung dan sebagainya. Nah, kita akan belajar ya, ya deh ya. Nah, kalau rambut itu bahasa Inggrisnya apa tadi? Hair. Hair. Bagus ya. Bagus. Hair. hair, hair, hair, hair, nah, uh, uh, kalau... Uh, Nara, uh, mohon maaf suaranya itu agak berbisnis banget ini ya. Nara nggak perlu cak, nggak apa-apa ya. Suaranya ini. Uh, takutnya malah mengganggu yang lain. Gak apa Pak. Oke, okay, uh, kepala itu uh, sekarang kita belajar ini. Jidat. Jidat itu bahasa Inggrisnya for for, heat. for head. For bukan hit ya, for head. Head. ya. Head. Ini bukan hit, tapi head bacanya ya. Oke. Okay. For head, artinya pak apa? jidat. Jidat itu forehead. Yang depan ini ya. Nah, di sini ada temple. Temple itu kalau bahasa Inggris itu buat ini loh, buat jidat yang agak pinggir, yang yang ada mulai perbatasan antara jidat dan rambut ini ya, di sebelah sini ya. Nah, itu kalau bahasa Inggris disebutnya temple. Kalau kalau bahasa kalau bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya, Mas Bakti nggak tahu, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu temple. Itu di bagian sini. Jadi per, perbatasan antara jidat dan juga rambut. Pasti punya kan ya? Nah, itu bahasa Inggrisnya temple. Terus kemudian ada ini, apa ini? Organ apa ini? Bagian apa ini? Bahasa Inggrisnya? alis. Alis ya, bagus. Alis itu bahasa Inggrisnya eyebrow. Eyebrow. Jadi ini dibacanya a ya eyebrow. Yang ini brow brown ini bukan dibaca brow tapi brow gitu ya. Coba uh, ini, sanja, coba. Eyebrow. But, eyebrow. Bagus ya. Jadi bukan dibaca eyebrow tapi eyebrow. Oke, okay, bagus. Nah, yang ini apa? Yang di sini. Yang ini, bulu bulu mata, bulu mata ya. Nah, ini ya. Nah, bulu mata itu bahasa Inggrisnya eyelash, eyelash, ya coba uh, ini uh, apa? Uh, coba Fatan. ikuti mas Bakti. eyelash, eyelash good eyelash itu apa bulu mata bulu mata good eyelash itu bulu mata ya nah sekarang uh, ini ada apa bahasa Inggrisnya mata bahasa Inggrisnya mata? I. I, bagus ya I itu mata, jadi bukan dibacanya bukan EY tapi dibacanya I bukan EY ya. Oke selanjutnya yang ini, yang apa? Yang ini kan ada ini satunya I satunya iris. Ini maksudnya gimana ya? Nah iris itu maksudnya ini loh apa yang pupil mata yang warna hitam itu loh. Ya, yang warna hitam itu di iris. Ya, coba uh, Sanja ikuti Mas Bakti. Iris. Iris. Oke, okay, good. Iris itu artinya pupil pupil mata. Yang hitam itu loh, mata yang warnanya hitam itu loh. Itu namanya eye, iris. Ya. Nah, sekarang ini uh, apa ini? Apa ini bagian sini? Pi? Pipi. Nah, TV itu bahasa Inggrisnya chick. Chick. Gampang. Chick. Coba Raihana tirukan. Chick. Okay. Bisa ya. Bagus ya. Chick. Jadi kalau ee e di tengah, ada e, ada double e di tengah, itu dibacanya i ya. Cik. ya. Nah. Kalau hidung sudah tahu ya, apa tadi? Nose. Okay. Nose. Good. nose ya. Nose. Jadi s-nya agak berat. Nose. Oke, nah ini, nose. Nah, telinga, bahasa Inggrisnya: ear. Ya. Ear, uh, coba. Eh, uh, Sanja ikuti mas bakti: ear. Ear, oke. Ear bagus ya? Ear jadi agak, agak panjang, dua harokat ya? Ear, oke. Raihana coba tirukan: ear. Oke, okay, bagus. Ear, ya, agak panjang, ya. Dua harokatan lah, ya, sekitar itulah. Ear, oke, okay. good, ya. Nah, sekarang ini ada nostril. Nostril itu apa sih? Nostril itu adalah lubang di lubang hidung, yaitu nostril. Ya, coba ditirukan uh, ini apa? patan coba. Ya, Ya, coba tirukan ini apa tadi? Nos? Nostril. Nah, nostril itu artinya lubang lubang hidung. Ya? Nostril. Nah, sekarang lanjut lagi. Ini ada jo jo Itu artinya ini. Apa uh, Apa itu? Uh, ro, rongga mulut. Rongga mulut ya. Rongga mulut. Bilangnya jok Coba uh, ini. Eh. Uh, Sanja, ikuti Mas Bakti, Jo. Jo. Jo itu artinya apa? Rongga. Mulut. Rongga mulut ya. Jadi yang di pinggir itu ya, yang kalau ke apa buat buka, buat buka tutup itu loh. Persendian mulut itu loh. Nah, itu namanya jo. Itu rongga mulut. Terus kemudian ada tadi mouth sudah. Mouth itu mulut. Jadi semuanya ya. Mm. Nah sekarang kita baca lips. Mm. Apa itu lips? Lip itu artinya di bi, bibir, ya. makanya ada bahasa Inggrisnya itu lipstick. Nah, lipstick itu dari kata bibir ini ya. Lip, lip itu artinya apa? Bi, bibir. bibir. Nah, lip. Nah, coba uh, uh, ini uh, Sanja coba. Lip. Nah, lip. Oke bagus ya. Nah sekarang sudah mau ini tinggal bawa lagi, tinggal dua lagi. Nah yang di dibawa ini. Chin itu artinya adalah janggut ya janggut jadi dagu bukan janggut maaf dagu ya dagu punya dagu kan teman-teman punya dagu kan adik-adik punya dagu ya nah, itu itu bahasa Inggrisnya Chin nah, coba Raihana coba Chin Chin nah, itu artinya ada dagu oke okay, bagus ya kalau ini kalau ini jin leher, leher bahasa Inggrisnya apa ini udah ada coba ada yang mau berani ada yang berani? Iya tahu. So. apa? Patan? Iya. Yeah. Ya, patan silakan. Nick. Nick. Ya. Neck. neck. Oke okay, bagus ya patan ya. Coba, coba semuanya tirukan ya. Neck. Neck neck. Oke okay, bagus. Neck. neck. Oke okay, bagus. Nah kita artinya leh. leher. Leher. Oke okay, ya bagus. Oke. Okay. Nah, ini ya kalau tadi apa kepala secara menyeluruh tadi sekarang ini adalah yang ini kalau ini apa badan secara menyeluruh kalau ini bagian di di kepala ya bagus ya Nah sekarang kita akan coba menjelaskan ini apa tentang tubuh kita sebenarnya Benar, ya. sebentar ya, buka dulu ya nah, adik-adik ya, adik uh, bahasa Inggris itu kan uh, ini ya, apa intinya kita juga harus menguasai tadi kan ini ya, kita sudah belajar nama-nama uh, bagian dari tubuh. Nah sekarang kita coba jelaskan Nah sebelum itu kita belajar ini dulu ya kalau pendek itu bahasa Inggrisnya apa ada yang bisa apa short short, ya. short. bukan short bukan short tapi short coba kayaknya diulang short ya bagus short ya kalau panjang long long bagus ya kalau apa kalau Besar, itu bahasa Inggrisnya? besar Big, Big. bagus ya. Big. Ini kalau uh, besar, kalau kecil? Small. Small. Small, bagus. Jangan takut ya. Gak apa-apa. Salah, gak apa-apa kok. Jangan takut ya. Small. Itu artinya ke? Kecil. Nah, sekarang kalau ini. Apa, kalau apa itu? Hmm. Kalau misalkan ini apa tipis? Tipis itu apa? Ada yang tahu? Bahasa Inggrisnya thin. Thin. Thin itu artinya ti, tipis. Thin. Nara, jangan dicoret-coret nara. Oke, kalau tebal itu bahasa Inggrisnya thick. Ya. Nah, ini ya, coba. Pendek ikuti Mas seperti ya, short. Short. Oke, okay. panjang long. Long. Long. Yang ya, bagus. Kalau besar big. Big. Oke, okay. bagus. Kalau kecil small. small. Oke. Okay. Kalau tipis thin. Thin. Kalau tebal Thick. Oke, okay, bagus ya. Ini ya, ini namanya kata, kata si, sifat. Jadi, menjelaskan bendanya kayak gimana. Nah, sekarang kita akan belajar menarik. Hari ini kita akan belajar "I have bla bla bla". Jadi, nanti kita akan menjelaskan tentang uh, apa uh, ini tubuh kita, gitu ya. Sekarang, uh, Mas Batu gini, ini ada data "I have". Mas Bakti, I have itu artinya apa? Aku, saya, saya aku, punya. aku punya, ya bagus. Nah, uh, contohnya ya, Mas Bakti, I have, uh, I have long hair. Ya, artinya apa? Saya, saya punya rambut panjang. Oke, okay, bagus. I have long hair. Oke, nah sekarang contoh lagi ya. I have. I have. Hmm. Artinya bagaimana ini? Saya, Saya punya, punya hidung besar. Hidung besar. Nah, hidungnya Mas Bakti kebetulan ya. Nggak besar sih, cuma ya ukurannya besar. I have. Nose, saya punya hidung besar, gitu ya. Contoh lagi, misalkan uh, terakhir uh, uh, gini, I have uh, apa itu small ears, saya punya apa? Kuping kecil kuping kecil telinga kecil atau uh, telinga ya telinga kecil nah. atau kuping telinga kecil nah perhatikan teman-teman kalau cook uh, apa bagian tubuhnya itu lebih dari satu itu pakainya apa belakangnya S S ya contoh ya contoh misalkan tadi ada hand hand itu apa tadi tangan tangan nah kalau menyebutkannya kedua tangan berarti hands jadi bedanya gini, kalau I have eh, katakanlah long hands sama I have long hands. ini ada beda ya, atas bawah ini beda ya. Kira-kira artinya bagaimana? Kalau yang atas itu yang yang panjang tangan, dua duanya ya. Jadi tangan kanan kirinya itu tangannya pan panjang. Tapi kalau I have long hand, berarti cuma tangan kanannya to, atau tangan kirinya to, gitu ya. Jadi panjang sebelah. Ya. Makanya kalau bendanya lebih dari satu, bagian tubuhnya lebih dari satu, itu pakainya s. Ya. Berarti I have long hands. Yang ini yang benar ya, yang ini sah, salah. Nah, yang benar yang ini, karena ada s-nya. Ya. Apalagi ya yang apa yang eh, apalagi eh, bagian tubuh yang ada dua kira-kira apa selain selain ear sama hands apalagi coba bibir bibir bagus bibir itu lips, lips. tadi sudah ya bagus pakai s ya A. abdullah tadi eyes benar ya, eyes mata ya berarti kalau cuma eye kayak gini berarti matanya cuma cuma satu ya tapi kalau eyes mata dua-duanya ya bagus Abdullah terus apa lagi ada yang bisa yang ini Leg. Leg. bagus berarti legs ya, berarti per, apa kaki kakinya dua legs terus apa lagi yang badannya apa yang bagian tubuh kalian yang kira-kira apa telinga telinga tadi sudah ya pantannya ini ya ears nah ini ya Selain itu, apa coba? Nostril Nostrils, bagus. Nostril itu apa tadi? Lubang hidung, lubang hidung ya. Nostril bagus ya, Coba perhatikan ya, apalagi eyebrow. Eyebrow ya, eyebrow bagus. Artinya apa? Apa Alis, alis bagus ya. Eyebrows itu artinya... Alis, jadi dia harus pakai S karena lebih dari satu. Kalau eyebrow nggak pakai S berarti ininya alisnya cuma satu gitu. Terus apalagi ya, selain ini? Satu lagi deh, satu lagi. Apa? Salacious. Apa? Tanjap apa? Oh, eyelashes. Oke, okay, bagus. Eye lashes. Bagus. Ya, apa eyelashes tadi? Bulu Bulu mata, bagus. Eyelashes bulu mata. Kalau eyebrows apa? A alis. Ya, jangan ketuker ya. Bulu mata sama bulu ini beda ya. Nanti jangan ketuker ya. Intinya kalau bendanya itu ber, kalau bukan benda ya, maaf. Kalau bagian tubuhnya itu berpasangan ya, maka pakai apa pakai es? Ya. Kecuali satu, ya. kalau bagian tubuh itu kecuali satu, kecuali satu yaitu food. Food tadi apa? Pergelangan kaki, ya. Pergelangan kaki, ya. Jadi, dari tumit sampai dari tumit sampai ini, apa pangkal kaki dari mulai telapak kaki itu? Food, nah, food itu tidak food, tapi dia fit bukan food, bukan berubah jadi food, tapi fit. Jadi kalau kayak gini salah. Kalau kayak gini itu salah malah. Nah, kalau kayak gini salah ya. barunya pakai fit. nah Ini bentuk yang enggak teratur. ya Makanya jangan food, tapi fit. Berarti I have to fit. Saya punya dua kaki. Oke okay, ingat ya. Oke. Okay. Uh, nah sekarang ini ya coba kalian jelaskan tentang apa uh, tubuh kalian. Ya, tubuh kalian. Nanti boleh misalkan saya punya kaki yang panjang berarti I have long legs. Nah ini ya long legs. Saya punya kaki yang panjang. Atau kemudian saya punya Bibir yang tebal, tebal bahasa Inggrisnya apa? Thick. Berarti I have thick lips. Saya punya bibir yang tebal. Thick, thick lips. Ya, oke, bisa ya? Coba ini Mbak Mbak Kina halo. Oke, ini. Coba kalian ini ya kerjakan ya kerjakan di ini di apa di kolom chat buat 5 ya lima kalimat yang menjelaskan tentang tubuh kalian jadi mau menjelaskan misalkan punya punya apa punya tangan yang besar misalkan atau punya kepala yang apa kepala yang kecil atau bagaimana gitu ya coba jelaskan atau hidungnya besar gitu atau gimana gitu ya kalian coba jelaskan ya tentang tubuh kalian ya ini apa uh, lima kalimat ya untuk halo mbak Kina halo oke okay. nah untuk Fatan, ya Fathan sama Nahra yang belum ini uh, kalian ngerjakan di buku ya di buku ditulis buatlah lima 5 kalimat ya seperti ini ya jadi tinggal I have nah, Nahra bisa memenuhi di ya, sudah okay. bisa Fatan sudah, sudah bisa sudah udah ya udah buat ini ya di, di kolom chat ya di chat ini ya buat 5 kalimat kalau Nara buat uh, Nara buat ya, di buku aja ya Nara di buku nanti minta tolong Mbak Kina halo Mbak Kina halo oke okay. nanti minta tolong ini ya Mbak Kina atau Mbak Ega buat ini ya buat apa buat foto ya uh, ya oke okay. uh, Nara uh, dan teman-teman lain silahkan. Mas, Bakti kasih waktu 15 menit ya. Di 10 menit dulu deh. Nulis lima kalimat tentang apa? Tentang apa? Tentang tubuh kalian. Ya, coba, coba tolong deskripsikan atau jelaskan tubuh kalian. Jadi pakai ini. I have long hair dan sebagainya. Tadi sudah ya. Oke. Bentar ya. Ini aja deh, biar enak. Oke, ngerjainnya ini ya, ngerjainnya boleh apa? Oke, ini ya. Nah ini panjang pendek atau mungkin kalian tahu adjective lain misalkan, atau misalkan mau bilang kepala saya bulat itu boleh nanti nanti kita ini bareng-bareng ya, nggak apa-apa jangan takut ya. Oke, ini sudah tadi ya sebentar ya. Oke, silakan dikerjakan sekarang, ya, Mas Bakti kasih waktu 10 menit, silakan. Nah, ini, ya, ya. nah, ini ya bagian tubuh ya. Ini ya bagian tubuh ya. Ini ya, silakan. Ini cetuknya. Sepuluh menit. Kalau misalkan mau nyari kata sifat yang di luar sini. Ayo, gak ayo, Abdullah ya, misalkan pengen apa bilang kepala saya bulat atau apa gitu boleh? Nah, silahkan ya. Apalagi Oke okay, silahkan ya, dikerjakan ya. Mas Barti kasih waktu 10 menit silakan. Tadi misalkan perutnya besar gitu apa gitu boleh ya. Silahkan, ya, silakan Mas Bakti tinggal dulu sebentar ya Mas Bati ini apa, ke kamar mandi sebentar. Ya silakan. Waktunya 10 menit ya. Pelan-pelan aja nggak perlu nggak perlu lama apa nggak perlu buru-buru pelan-pelan aja ngerjainnya ya. Oke. Silakan. Silakan ya. Alexa, halo. Alexa, halo. Alexa, halo. Yes. Alexa, uh, you miss right ya? Uh, maaf. Uh, you, you, uh, you uh, do, uh, Alexa ngerjainya salah ya. Uh, tulisannya bukan I, I have it, tapi have pakai A. Tulisannya salah. Alex saya itu sudah bagus tapi tulisannya salah. I have pakai gini ya. I have. Oke. Okay. Ya. I have. Time I not make like that again. Next okay. Coba diulang bisa nggak? Diulang bisa nggak? I have long hair. Gitu. Bisa nggak? You no. Know. I know. No. You don't want to? You don't want to? Yes. Alright. dan okay, yang lain dulu ya perhatikan tulisannya ya bukan have tapi have selesai uh, uh, ya bukan cuma ini aja kita belajar menulisnya juga yang benar ya besar aku sudah selesai Patan, halo? Patan, hai, Patan, halo. hai, uh, ya, Patan, ya? hai, hai, kurang hai, hai, ya? hai, hai, hai, halo? Halo, hai, Halo halo? hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang yang on ya. Saya Mbak Tina ya. Sudah ada semua. Oke. oke. kalau gitu ya udah Uh, halo ini yang bertugas jiwa Khamilnya siapa ya? Yang aktif ya. Ini tolong Nara dibantu. Nara nggak ini? Nih. Tolong. Halo? Siap, Mister. Bagaimana, Mister? Ya itu Nara tolong dibantu. Itu maksudnya Nara kan belum bisa ngetik di ini. Tolong di, apa itu nanti biar op, orang tuanya Nara tolong dikabarin. Suruh foto nanti di-share di, di sini. Oh, baik, Mister. Ini enggak ada yang aktif ya tadi. Nanti di-share lagi Mister ke, ke Zoom. sudah selesai Mister. Yang Nara tolong dibantu ya, difoto, di-share, dizoom seperti biasa. Ini oh tanya. siap Mister. Oh, Thank you. Nara sudah? Nara, sudah? Sudah. Oke, minta tolong ini ya. Mbak Akina? Siap, mister. Itu, Nara, bagaimana ya? Minta tolong wali-wali muridnya ya. Sampai, mister. Desain. Oke, sambil nunggu Nara, kita bahas satu-satu ya. Oke, kita mulai dari ini. Apa, punyanya? Apa ini? Ini punyanya, ini ya, punyanya Alexa. Alexa mana? Alexa ini salah semua ya, harusnya bukan have, tapi apa tulisannya have, bukan have. Ya, sebenarnya bagaimana have, bukan have. Jadi ini salah ya, jadi ini bukan have. Long hair, I have. Tulisannya salah. Nah, ini enggak ada hat-nya. Ini malah salah. I to ice. F. Nah, ada ininya. Kemudian, ininya juga salah. Tulisannya Turis bagaimana? Yang lain, I tulisannya bagaimana? I, uh, I, E, E, uh, E, E, bagaimana? E, Y, E. Ya. E, Y, e, e. Alexa? Hello. Yes. Hello Alexa, can you spell Is... ice, can you spell ice, the word ice? ice. Yes. Hello. Can you spell the word ice? Ice. Ya, yeah. can you spell it? Spell, dieja, dieja. A A Y E X That's. Coba lagi, coba lagi. A A Y E S salah, I e, ya, double I e, ya, I e, S, ya nah, it's wrong, you're wrong, ya perhatikan tulisannya ya Alexa ya, you're good in speaking but in writing tulisannya masih berantakan, ya Alexa tulisai apa bicaranya sudah bagus tapi tulisannya berantakan, ya mm -hmm. I have, nih bukan have tapi tulisannya gimana, H A F E not i, not double i, e, ya. Yang benar seperti ini ya. Ini salah juga. Ini juga salah. Ini juga salah. bukan pakai a tapi pakai i. Jadi elipsis. Ingat pakai dua ya. Uh, Alexa, bulu mata Alexa ada satu atau dua? Dua. Ya, makanya tadi saya Mas Bakti sudah bilang ya, kalau sudah ini pakainya eleses, ada ES-nya di belakang ya. Kalau ini perhatikan ya. Oke. Lanjut selanjutnya selanjutnya Fatan. Fatan bagus ya. Ai, coba dibaca Fatan dari atas. Coba, Patan, dibaca. Halo, Patan. Halo, Patan. Oke, yaudah. Sudah benar semua, ya. Sudah benar semua, Patan. Oke. I have thick cheek. Saya punya pipi yang tebal. I have big, big-nya di depan, ya, Patan, ya. Bukan abdomen, big, tapi big-abdomen. Ya, jadi, di depan. Adjektifnya di the di depannya kata bendanya ya. Seperti ini ya. Salah satu berarti batan ya. Oke, selanjutnya ini punya siapa? Punya Sanja ya? Ini Sanja bukan ya? Rai Raihana, Oh, Raihana, Raihana ya. Oke. I have short hair. Saya punya rambut yang pendek. Bagus. I have thick eyebrows. Oke, bagus. I have small lips, okay, bibirnya kecil boleh, I have long eyelashes, bagus, bulu matanya panjang, I have big eyes, bagus ya, bagus. Selanjutnya, ini siapa? Sansa, mister. Okay, sanja ya, bagus Sanja. I have long legs, berarti apa yang panjang? Apa yang panjang kalau long legs? kaki kakinya kakinya panjang bagus ya long hair berarti uh, yang panjang rambut okay, rambutnya panjang Oke okay. white chest berarti dadanya le lebar gitu ya. Oke okay, bagus ya berarti ini in eye lashes. ya uh, saja bulu matanya ada satu apa dua Sanza? dua Wow, ya makanya bilangnya I Ilasses ya pakai ES ya I have long long feet bagus feet berarti uh, telapak kakinya panjang gitu oke okay, bagus ya, apa ya Oke, okay, lanjut ya ini bagus ya perhatikan ininya ya uh, Sanza ya sudah bisa ya okay, selanjutnya ini punya siapa punyanya ini ya punyanya Abdullah ya Punya Abdullah ya? I have wavy hair. Saya punya wavy, itu apa Abdullah? Abdullah, halo, halo, Mr. Uh, wavy, itu artinya apa di sini? Maksudnya berombak, berombak bagus ya? Atau kalau mau ini, kalau rambutnya keriting, bilangnya apa selain wavy? Dia tahu. Korn. Curly bagus ya. Curly, curly itu keriting ya. I have curly hair. Rambut saya keriting. Oke, rambutnya Mas Bakti itu keriting. Curly. Kalau lurus apa? Saya bisa lurus? Straight. Straight. Straight. Bagus. Straight. Straight itu lurus. Yang di sini rambutnya lurus siapa? Ya, Semuanya. Rambutnya lurus siapa? Ya, Kalau Mas Bakti rambutnya keriting ya. Mas Bakti curly ya. Yang lurus bilangnya I have straight hair, gitu ya? ya. Oke, okay. nah I have sharp nose. Ya, sharp. ini maksudnya bagaimana, uh, Abdullah? Mancung, Mister? Mancung boleh ya, atau bilang I have long nose boleh ya, hidungnya panjang atau mancung itu nggak apa-apa. Tapi ya ini pakai sharp nggak apa-apa. I have thick eyebrows. Saya punya. Apa ini alis yang tebal, bagus? I have long arms. Saya punya tangan yang pegangan tangan yang panjang. I have tall legs. Uh, Abdullah, halo. Halo, Miss. kalau tall itu biasanya dipakai untuk bangunan ya. Ya, Abdullah, halo. Biasanya dipakai untuk bangunan atau tubuh manusia secara utuh, tapi kalau kaki itu biasanya enggak pakai tol. Pakainya itu long, I have long, long leg. Kalau tol itu enggak cocok kalau pakai kaki ya. Biasanya tol itu untuk bangunan, misalkan tol, field, building, bangunan yang ting, tinggi, ya ada lagi misalkan tol. Eh, Man, orang yang ting, tinggi, tapi kalau untuk bagian tubuh nggak bisa pakai tol, pakainya long. Ya, bukan nggak bisa, ya mungkin nggak cocok. Itu nggak cocok. Ya. Nah, sekarang tadi kita sudah menjelaskan tentang diri sendiri. Nah, sekarang kita coba menjelaskan orang lain, ya coba teman-teman di sini, ya coba tolong jelaskan tentang narasi. Oh, Nara belum ya? Bagaimana, Mbak Gina? Atau Mbak ini siapapun yang in charge, yang ada di sini, yang sekarang ber, apa menghandle kelas ini? penanggung jawabnya siapa? Tolong Nara dibantu. Di-share fotonya apa? diketik ketik aja ya, mister Fotonya, fotonya di-share ya, silahkan. Seperti kemarin. Seperti kemarin. Saya bingung ini, dari tadi nggak ada yang jawab. Biasanya Mbak Kinah. Mbak Kinah sempat keluar. Jadi enggak jadi koho saya Mr. jadi tidak bisa oh, iya, iya. berbagi. Eh nah, nanti aja ya, Mbak Kinah sedang enggak tahu kemana. Oke, kita lanjut kita lanjut dulu ya. Nahara nanti ya. Oke, nah sekarang kalau kita menjelaskan ini orang lain, kalau kita kalau saya itu pakainya apa? I. I have gitu ya. Saya punya. Tapi kalau menjelaskan ibu kita itu pakainya bukan have tapi has jadi misalkan ibu saya bilangnya apa my mother has bla bla bla ya. sama seperti ayah pun juga my father has bla bla bla ya Oke. nah ini ya jadi my mother has atau my father has contohnya misalkan ya My mother has long hair. Misalkan ya. Jadi bukan pakai have. Tapi pakainya apa? Has. Ya. Kalau orang ketiga bilangnya has. Ya. My mother has long hair. Contoh lagi misalkan. My father has big uh, arms. Ya. Jadi. Lengannya besar. My father has big arms. Nah sekarang ya, coba uh, Abdullah silahkan buat kalimat kayak gini juga ya. Coba disebutkan langsung aja yuk. Abdullah halo. Yes mister. Coba buat kalimat seperti ini ya. Suka, kalau tadi kan kita menjelaskan tentang diri sendiri ya. Yang ini ya. I have bla bla bla ini ya. Nah, sekarang kita coba menjelaskan orang lain, orang tua kita, khususnya ya. Kalau bukan pakainya, bukan lagi have, tapi pakainya has. Ya, oke, bisa nggak coba ya? Pelan-pelan ya, coba Abdullah. Selain ini ya? Selain ini ya? Mbak Kina, kemana ya? Ini Nahra, tolong dibantu ya. Oh iya, Mister, tadi ada orang tua murid datang. Sekarang kita share, mister. Nanti-nanti uh, sudah terlambat. Nanti-nanti di belakang. ya. Ini kita sudah materi baru. Yes, yes, Oke siap, kelas. Oke. Okay, uh, sekarang coba ya, Abdullah ya. Coba. My mother has long legs. Long legs. Oke. Okay. My mother has long legs. Oke. Okay. And then? One more. My father has Apa apa Coba perhatikan ayahnya ya, diingat-ingat ayahnya. Coba, semuanya ya boleh. Kalau ini, kalau nggak mau ayah sama ini nggak apa-apa. Misalkan pakai "my uncle" berarti paman, "my uncle" atau "my, my uncle" atau "my friend". "Mother" gitu ya? Boleh, silahkan pakai pakai ini coba diteruskan tadi satu lagi Abdullah my father halo my Abdullah has short arms oke okay, my father has short arm tangannya pendek iya yes miss oke okay, good ya nggak apa-apa ya jadi itu nggak menghina ya kita mencoba mendeskripsikan oke okay, bagus ya oke okay, bukan cuma ini aja ya bukan cuma bukan cuma ayah ibu saja tapi boleh misalkan paman atau Uh, nenek atau kakek kakek itu apa grand apa grandfather boleh coba uh, selanjutnya uh, Rayhana silakan Rayhana coba jelaskan my mother has long nose oke okay, my mother has long nose oke okay, boleh and then silakan and then my father has small lips oke, okay. my father has small lips oke, okay, bagus uh, ya, terima kasih Rayhana, bagus ya jadi bukan, kalau orang ketiga itu bukan pakai have ya tapi pakainya apa? has oke, okay, good, bagus ya oke, okay, sekarang eh uh, Patan silahkan Patan yuk coba dijelaskan ya, uh, keluarganya ya coba Patan pilih Halo, Padar. Oke, pakan ini. Sanja, silakan Sanja. Sanja dulu aja, Sanja. My mother has curly hair. Oke, okay, bagus. My sister boleh, Mister. Boleh, boleh. Boleh. My sister has long hair. Oke. Okay. My, uh, mother, my mother has curly hair. Ya, rambutnya keriting ibunya ya. Terus sister ini kakak atau adik? Kakak. Kakak, kaka. my sister has long hair gitu. Nah, coba selain hair apa ya? Selain hair, coba. Pakai yang lain selain hair, coba. Eyelash. Eyelashes, berarti gimana bilangnya? My sister atau my mother gitu Coba. My sister has apa? Kalau tebel tadi apa bahasa Inggrisnya? Kalau bulat atau tipis bahasa Inggrisnya apa tadi? Coba. Thin eyelashes. Thin eyelashes berarti thin apa? Tipis. Tipis, oke okay, bagus. Berarti thin eyelashes, alisnya tip, tipis, bagus ya. Jadi intinya saja, kalau tadi punya punya saya pakainya I, I, I have. have. Tapi, kalau punyanya dia, uh, punyanya orang lain, orang ketiga, pakainya bukan have, tapi apa has. Bagus, bagus ya? Gitu ya. Ini bukan cuma ini, keluarga saja. Misalkan guru saya pun boleh, my teacher has boleh ya. Jadi, bukan cuma ini, apa bukan cuma keluarga saja, tapi semuanya ya. Intinya, subjek orang ketiga. Dan misalkan dia dia laki-laki perempuan itu pakainya hes bisa dipahami Sansa? bisa mister oke bagus ya nah sekarang siapa lagi ya oke sanza tadi udah keluar oke e mister bagum oke oh fatan belum ya fatan coba dijelaskan ininya ya menjelaskan orang lain ya belajar ya fatan ya coba my model mother... Yes. Has, okay. has, hair. Oke, okay. my mother has short ya, bukan short tapi short, short hair, short hair. Oke okay, bagus, patan. Selanjutnya yuk, siapa lagi yang pengen dijelaskan? Aku. Uh, Oke okay, menjelaskan orang lain, menjelaskan orang lain, jangan lagi sendiri. Coba. Ain maksudnya boleh ayah boleh ibu boleh paman boleh nenek gitu ya silakan my wait harus sering bunyinya my my father has okay. my siapa tadi my my father yes my father has Okay. Ya coba apa Gak apa-apa pelan-pelan jangan takut salah tak. Mau Mau Maut Apa Mulut okay, Mulutnya kenapa Misalkan. Kan ada kayak gini ya, misalkan panjang pendek besar gitu. Coba, kalau my father ya, has has long. alamat, alamat di menang, di menang, ya, long long. menang, menang, menang, menang, di menang, menang, ya. menang, ya. menang, My father has long, long nose. Long nose, ya, nose, long nose, gitu ya. Jadi Fatan, Kalau ini long, short, big itu ditaruh di depannya ya. Jadi long nose, big nose, iya. Gitu Terima kasih fatah ya. Alhamdulillah betul lagi tangka okay. Oke, nah ini ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan pakai I, itu pakainya I, I have, ya. Tapi kalau ini, itu uh, apa? Pakainya has. Coba, uh, Nara coba, ayo. Nara. Uh, Ayah Nara punya apa gitu? Coba. My father, pakainya has ya? Coba. My father. Ya. Yes. Membeli. Has, ya, has apa pengen? Apa pengen bilang apa mau bilang apa yang keras? Yang keras, Nara membeli bukan membeli. Ini kita menjelaskan, ini menjelaskan orang ya. Jadi, misalkan punya. Punya apa? Punya rambut keriting dan sebagainya gitu loh. Tadi kan sudah, nah sekarang menjelaskan orang lain gimana? Tadi kan sudah diajarin. Coba. Ya udah, Nara ini ya nanti ya. Oke. Coba uh, Mbak Kina silakan di-share uh, tugasnya Nara, apa, Nara tadi. Siap, Mister. udah Mister Oke okay. I have temple kurang ininya ya uh, apa kurang adjektifnya ya Nah ya misalkan I have long temple misalkan I have uh -huh. tadi kan sudah ya I have thick eyelashes gitu kan tadi kan di sudah jelaskan gitu kan I have long iris misalkan seperti itu ya Nih, misalkan I have long hair gitu ya. Jadi jangan lupa adjektifnya ya. Oke, terima kasih Mbak Kina. Silakan di ini. Siap, Mister. Oke, nah ini materi trigonus kita ya. Sebentar ya. Ini cuma pengetahuan aja. Udah pulang kelen? Ah. Nggak kenapa kelen? Mbak, Mbak, Mbak Kina, Mbak Kina, suaranya Mbak Oke okay, ah. Nah, sekarang kita belajar ini ya ini ya e, nah ini e, kalau sakit maka tadi kan sudah bagian tubuh ya. nah sekarang kalau sakit itu bilangnya gini He's got, atau He's got, atau I've got atau toothache. Toothache artinya apa sakit sakit ki sakit ki Bagus. gigi, gigit, ya bagus. sakit gigi itu bahasa Inggrisnya toothache ya. Kalau back, back itu artinya uh, ini apa? punggung, berarti back backache artinya apa? sakit punggung. Nah jadi tinggal ditambah edge belakangnya ya. Tadi ada stomach, stomach itu uh, sinonimnya tadi apa? Sinonimnya itu apa? Abdomen, ya. Stomach, berarti bilangnya, stomach, Stomach age. H. Ya. Kalau sakit kepala berarti head. Head. Headek. head, Kepala itu head. Jadi head, Jadi tambah aceh. Itu bukan dibaca aceh gitu ya, tapi head, Headek. Ek. Jadi kah belakangnya. Kalau sakit telinga apa? Er ir age, ear age. Ya. Oke, coba ulangi lagi ya, dari atas ini ya. tooth edge tooth tooth edge tooth edge Toothache. Toothache. kemudian package tooth. Package, package, package, package, package, okay, bagus, package itu artinya sakit punggung, sakit punggung, oke, okay. stomachache, stomachache, stomachache, stomach, artinya sakit perut, sakit perut, stomach itu perut ya, headache, headache. Headache -head. Ya Headache sakit kepala Kepala, kepala ya Earache Earache sakit Kuping sakit telinga ya Jadi telinganya tuh ya, telinganya, telinganya mungkin kemasukan apa gitu ya itu sakit Nah itu ya Nah ini ya berarti kalau tinggal sakit tambahin apa Edge belakangnya ya Tooth Edge Back Edge sama, nah, gitu ya? Nah, ini yang bisa ya? Oke, ini cuma pengatuan aja. Nah, ini kita bahas besok ya, minggu depan ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk bagian tubuh. Bagian tubuh ini ada pertanyaan yang ini, hmm? kalau, kalau enggak ada. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Uh, Seperti sudah selesai. Nah, uh, ingat, teman-teman, uh, tetap belajar adik-adik ya. Uh, nanti kita belajarnya ini apa istilahnya terus-terusan. Artinya, kalau nggak masuk, silahkan lihat videonya ya. Nanti ngikutin ya. Oke, okay, yang jelas, oke. Okay, bagus, makasih, Nara. Oke. Okay. Kita tutup ya. Uh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mr. Nungroho yang telah memberikan materinya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada adik-adik sekalian sudah berpartisipasi bisa hadir pada malam ini. Pada malam hari ini untuk mengikuti kelas. Seperti biasanya kita akhiri acara pertemuan kita pada malam hari ini. Dengan membaca doa ke majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Wa Baik adik-adik sekalian. Mohon aktifkan kameranya ya. Kita ambil foto dokumentasi sebentar. ya oke udah kasih senyuman bayu udah bayu satu, dua, tiga. Oke. Okay. Oh, saya akhiri. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabilahi taufiq walidayah. Wadidori walhinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Enggak bisa nih, kok cuma apa? Maafkan Mbak Kina yuk, tadi ada orang tua kakak-kakaknya yang datang. Jadi enggak keser tadi tugas Kak Nahra. Makan Mbak Kina ya? Telat jadinya tugas Mbak Nahra diser. Mbak Kina minta maaf ya? Ya, apa-apa. Oh, jadi telat diser, ada tadi orang tua kakak-kakak yang datang eh gimana tadi belajarnya enak enak kan enak apa tadi dapat Nara Oh. oh, oh. up <tuk> <tuk> oh, karet kirim tadi stiker ya Allah nangis ya Mbak Kino udah bersalah ini iya <laughs> <tuk> <tuk> yeah.